Kabut hitam mengerikan menyapu dari bagian bawah altar dan menyebar keluar. Aura yang luar biasa gelap, dingin dan jahat tersebar di sekitar. Apa itu? Mata Ling Zhu suram saat dia menyaksikan kabut hitam menyebar. Kejahatan dingin yang gelap di dalamnya menyebabkan ekspresinya berubah tanpa sadar. Kejahatan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa beberapa metode penanaman khusus akan menyebabkan fluktuasi seperti itu muncul. Namun, dibandingkan dengan ini, ada perbedaan yang melekat. Fluktuasi ini tampaknya sama sekali tidak selaras dengan dunia ini. Selain itu, tampaknya berusaha untuk sepenuhnya menghilangkan segala bentuk kehidupan di dunia ini. Penyebab utama di balik perang dunia besar kuno, dari tampilannya, itu tidak sepenuhnya hancur saat itu. Dan orang ini disegel di sini. Saat ini. Ia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mata Lindong suram saat ia berbicara. Penyebab utama di balik perang dunia besar kuno, Ling Kingzu mengernyitkan alisnya dan dengan lembut bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lindong tertawa getir, "Bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan? Makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Apa yang mereka rencanakan?" Lin tiba-tiba mendengar Ling Qingzu terkejut ketika dia tertawa getir. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat trio Yuan Chang mendekati kabut hitam mengerikan. Saat mereka mendekat, Yuan Power yang megah dengan ganas keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, itu berubah menjadi tirai cahaya berbentuk segitiga yang menyelimuti kabut hitam. Dari kelihatannya, mereka berpikir untuk menangkap makhluk kabut hitam. Idiot! Ekspresi Lindung langsung berubah drastis ketika dia melihat adegan ini. Dia langsung meraih pergelangan tangan Ling Lingkingzu dan tiba-tiba menarik diri dengan eksplosif. Sementara duo Lindung menarik diri, tirai cahaya segitiga di langit sudah membanting ke kabut hitam mengerikan. Caktak, bahkan semut sepertimu pun berani menyerang jenderal ini. Kamu memang makhluk tercela. Petik dua kabut hitam melonjak saat tawa jahat aneh yang memekakkan telinga langsung dipancarkan. Kabut hitam menghilang dan tiga wajah tirai cahaya segitiga, yang berisi Yuan power yang kuat, mengeluarkan suara mendesis dan menghilang begitu menyentuh kabut hitam. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Ekspresi trio Yuan Chang mengalami beberapa perubahan ketika mereka melihat bahwa serangan mereka sama sekali tidak berguna terhadap makhluk aneh ini. Segera setelah itu, tubuh mereka buru-buru menembak ke belakang. Asteris mengejek asteris. Sementara mereka menembak ke belakang, tangan besar yang terbuat dari kabut hitam dari makhluk kabut hitam segera meraih mereka bertiga. Bang-bang, Mayestik Yuan Power buru-buru bersiul ketika mereka bertiga melihat ini. Namun, serangan mereka secara otomatis terkikis dan dimusnahkan saat mereka menyentuh tangan kabut hitam besar. Tampaknya serangan mereka sama sekali tidak efektif melawannya. Lindong, yang telah menarik diri dari kejauhan. Memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat ia menyaksikan tiga tokoh menyedihkan diserang oleh makhluk kabut hitam. Itu adalah kesalahan mereka sendiri untuk masuk ke dalam kekacauan ini. Lepaskan tanganmu. Suara dingin namun lembut tiba-tiba dipancarkan dari samping Lindong. Baru saat itulah dia menemukan bahwa dia masih memegang erat pergelangan tangan Ling Qingzu. Segera, dia mengeluarkan batuk lembut dan dengan santai melepaskan tangannya. Makhluk ini tampaknya sangat sulit untuk berurusan dengan Ling Qingzu dengan lembut menggosok tempat lindung dengan paksa meraih sebelumnya. Suaranya masih dingin, namun matanya tidak lagi menatap lindung ketika dia berbicara. Ada sedikit riak di nadanya, lindung sedikit mengangguk, segera dia mengerutkan kening. Meskipun cukup menyenangkan melihat Rio Yuan Chang ditindas oleh makhluk kabut hitam. Ia juga menyadari bahwa sekali hal ini memfokuskan kembali perhatiannya. Itu tidak akan melepaskan siapapun yang terjebak di tempat ini. Pada saat itu, mustahil bagi mereka untuk menghentikan makhluk ini dengan kekuatan mereka. Oh, mata lindung yang mengerutkan kening tiba-tiba menjadi fokus saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit merah yang cerah. Fluktuasi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tempat itu. Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya ketika dia melihat tindakan Lindong. Dia dengan lembut berkomentar. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Ledakan, suara, gong, yang sangat merdu tiba-tiba menyebar dari langit merah yang cerah setelah suaranya terdengar. Riak merah cerah mulai menyapu ke bawah dari langit yang luas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4 Nej 4 nanogram setelah suara, gong. Saat riak melintas. Lindong segera menemukan bahwa distorsi di daerah itu sebenarnya mulai menghilang. Segera setelah itu, Lindong merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain ini. Formasi itu tampaknya telah diangkat, kata Ling Kingzu. Jelas, dia juga merasakan munculnya aura itu. Aura ini kemungkinan berasal dari mereka yang telah memasuki Burning Sky Ancient Stars bersama mereka. Lindong mengangguk, tapi matanya tertuju ke langit. Ruang di sana berfluktuasi dan menjadi terdistorsi. Pada akhirnya, sebuah kuali besar yang tak terlukiskan tampaknya telah muncul. Sementara mereka, tampaknya berada di dalam kuali ini. Sepertinya, kita tidak terjebak dalam burning sky array. Sebaliknya, kita telah terperangkap dalam perut benda ini. Lindong menunjuk ke kuali besar yang muncul di ruang terdistorsi. Segera setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya sedikit terkejut. The Burning Sky Ancient Stace, yang telah mereka menerobos, sebenarnya adalah sebuah kuali. Itu harus menjadi harta yuan murni yang sangat kuat. Mata Ling Kingzu tampak serius ketika dia melihat dinding bagian dalam kuali di dalam ruang terdistorsi dan berkomentar dengan lembut. Mata Lindong terfokus. Dia telah melihat sitar phoenix surgawi di tangan Ying Huan Huan, meskipun itu sangat kuat kuali ini yang sebenarnya bisa menciptakan wilayahnya sendiri dan menelan mereka semua ke dalamnya. Jelas bahkan lebih kuat. Harta karun seperti itu harus dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di antara harta yuan murni, kan? Ledakan, pada saat ini, cahaya merah terang yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari kuali yang begitu besar sehingga tampaknya menutupi seluruh wilayah. Selain itu, arah yang mengarah ke sana adalah di mana mereka berada. Lampu merah terang langsung membentuk arai cahaya yang sangat besar di langit ketika menyapu ke bawah. Segera setelah itu, tirai cahaya turun dan membungkus makhluk kabut hitam itu. Bang-bang-bang, kabut hitam menghantam arai cahaya. Namun, itu tidak lagi dapat dengan mudah membebaskan diri seperti sebelumnya. Namun, kekuatan besar itu masih mengguncang arai cahaya sampai bergetar terus-menerus. Kuali ini tampaknya dikendalikan oleh seseorang. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Lindong saat dia berbicara setelah melihat adegan ini. Ling Qingzu sedikit mengangguk, matanya dipenuhi dengan kejutan. Kemungkinan bahwa situasi aneh yang terjadi sebelum dia menyebabkan dia kesulitan mempertahankan keadaan pikiran yang tenang dan tenang. Hantu tua sialan Fentian, kamu sudah mati namun kamu masih terus hidup. Petik dua. makhluk kabut hitam itu menyerang dengan liar ke arah arai cahaya. Suara memekatkan telinga bergemuruh dan menyebar ke seluruh area. Sepertinya array cahaya tidak akan bisa bertahan lama. Lindung menyaksikan arai cahaya yang berubah semakin limbung dari serangan. Jantungnya berdebar kencang. Jika susunan ini rusak dan makhluk itu terbebas. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bas-bas. Sementara Lindung khawatir. Fluktuasi merah cerah tiba-tiba membentang di langit. Riak ini baru saja menyebar ketika Lindong tiba-tiba merasakan perlawanan besar yang dipancarkan dari ruang di sekitarnya segera. Ruang di belakangnya mulai berputar dan benar-benar mencoba menyedotnya. Apa yang terjadi? Tanya Ling King dengan cemberut karena adegan ini. Mata Lindong berkedip sejenak. Dia dengan cepat berkata, Jangan melawan. Sepertinya kuali itu ingin memuntahkan kita. Petik 2 Lindong melepaskan semua perlawanan setelah suaranya terdengar. Dia membiarkan kekuatan penolakan dari ruang untuk menarik tubuhnya ke ruang terdistorsi di belakangnya. Setelah itu, semuanya dengan cepat berubah menjadi gelap. Kegelapan ini tidak berlangsung lama sebelum Lindung merasakan cahaya merah terang menembak ke matanya. Visinya dengan cepat dipulihkan. Adegan yang muncul di depan matanya bukan lagi tanah merah. Sebaliknya, itu adalah pegunungan merah terang. Pada saat ini, sebuah kuali merah terang yang berukuran ribuan kaki diam-diam berdiri di udara di atas pegunungan ini, sementara gelombang demi gelombang riak-riak panas terus-menerus dipancarkan olehnya. Lindong menatap kuali merah terang yang tergantung di langit, sebelum dia menghembuskannya dengan lembut. Dia tahu bahwa tempat mereka telah terjebak sebelumnya harus menjadi perut kuali yang sekarang ada di hadapan mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 783. Retro Batman. Aura yang berapi api bangkit dari pegunungan merah tua. Dari kejauhan, mereka tampak seperti membakar gunung. Penampilan yang sangat menyilaukan. Tatapan lindung terpaku erat pada kuali besar yang melayang di langit di atas pegunungan. Kuali berwarna merah cerah dan ada gambar api di permukaannya. Riak panas berapi api yang terus-menerus dipancarkan olehnya tampaknya berniat membakar seluruh langit. Jelas. Kuali ini adalah tempat di mana Lindong dan yang lainnya terjebak sebelumnya. Swoosh. Segera setelah Lindong muncul di pegunungan ini, Ling Kingzu dan Trio Yuanchang juga dengan cepat muncul di dekatnya. Selanjutnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah terdistorsi karena banyak tokoh yang keluar dari ruang terdistorsi. Dalam beberapa menit, langit di atas pegunungan yang tenang dipenuhi oleh lautan manusia. Menyusul penampilan lautan manusia ini, Tempat itu juga menjadi jauh lebih ribut. Cukup banyak orang yang mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi hati-hati. Beberapa orang bahkan memiliki noda darah di tubuh mereka. Dari tampilannya, mereka mengalami kesulitan di burning sky array. Lindong, suara gembira tiba-tiba muncul dari antara sosok manusia yang menyebar di langit. Lindong menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar tokoh bergegas. Yang memimpin mereka adalah Ying Xiao Xiao. Ying Huan Huan dan Wang Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Lindong menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka bertiga baik-baik saja dan buru-buru bertanya. Kami baik-baik saja. Simpanan kuno langit terbakar ini terlalu aneh. Ying Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi muram. Jelas, dia juga merasakan betapa kuatnya arai sky pembakaran. Kakak Lindong. Suara wanita muda lain yang ceria dan merdu terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, Lindong melihat Kingtan dan Chen Gui bergegas dari kejauhan. Lindong akhirnya benar-benar lega ketika dia melihat mereka berdua bergegas. Beruntung semua orang baik-baik saja. Pada saat ini, langit benar-benar kacau. Para anggota berbagai faksi dengan tergesa-gesa berkumpul. Untuk sesaat, suara itu sepertinya akan membalikkan langit. Hati-hati. Lindong menyaksikan langit yang kacau. Setelah itu, matanya dilemparkan ke arah kuali besar saat dia dengan lembut memperingatkan. Kuali ini mungkin harta tetapi dia tidak percaya bahwa itu bisa menekan makhluk yang tidak dikenal itu. Jika situasinya berubah nanti, kalian semua harus segera pergi. Lindong mengingatkan, tempat pembakaran langit kuno yang terbakar ini tidak memiliki banyak harta karun seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya. Ia memegang sekelompok iblis yang akan membunuh semua orang. Ketika Ying Xiao Xiao dan yang lainnya melihat ekspresi serius Lindong, mereka mengangguk meskipun mereka tidak mengerti. Lindong, lihat tempat itu. Ying Huan Huan tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Cari halusnya menunjuk ke gunung tertinggi di jajaran gunung ini. Ada lava yang mengalir turun dari atasnya. Itu seperti gunung berapi hidup. Oh, Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya mengikuti arah tempat Ying Huan-Huan menunjuk ke arah. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba fokus. Dia tampaknya telah melihat sesosok manusia yang duduk di lava di puncak gunung. Sebenarnya ada seseorang di sini. Ekspresi Lindung berubah. Dia fokus ketika dia melihat ke atas. Hanya untuk menemukan sosok yang sangat layu. Tubuhnya ditutupi oleh jubah merah cerah. Selain itu, Lindong tidak bisa merasakan energi kehidupan dari tubuhnya. Itu tampak seperti mayat keriput. Apakah dia sudah mati? Lindong mengerutkan alisnya dan bergumam. Tidak, Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Warna biru sedingin es melintas di mata besarnya saat dia dengan lembut berkata. Sepertinya, dia masih bisa dianggap hidup. Masih, dianggap hidup. Lindong jelas terpana oleh jawaban aneh Ying Huan-Huan. Satu mati atau hidup? Apa maksudnya dengan tetap dianggap hidup? Aku juga tidak yakin. Namun, aku bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya belum sepenuhnya menghilang, apalagi auranya sedikit akrab. King Huan Huan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak sebelum menjelaskan. Kalimat terakhirnya pada dasarnya diucapkan berbisik: "Orang lain mungkin tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan, tetapi lindung bisa mendengarnya." Upil matanya sedikit menyusut, itu tidak mungkin bagi Ying huan, huan untuk bertemu orang berjubah merah yang duduk di lava. Namun, ini tidak berarti bahwa reinkarnasinya sebelumnya tidak pernah bertemu dengannya. Perasaan yang dikenalnya itu sepertinya adalah sesuatu yang diberikan reinkarnator sebelumnya kepadanya. Dia bertemu dengannya sebelum bereinkarnasi ya. Ledakan, sementara mata lindung terfokus pada sosok manusia di lava di gunung. Kuali di langit tiba-tiba mulai bergetar. Suara tabrakan yang keras tiba-tiba menyebar. Tas-tas, hantu tua Ventian. Kuali kamu yang rusak tidak dapat menekan jenderal ini. Kabut hitam mengerikan tiba-tiba menyebar dari kuali merah terang saat bergetar. Tawa yang menusuk dan mengharukan yang mengandung perasaan menyeramkan yang tak berujung menyapu pegunungan. Kabut hitam berkumpul di luar kuali. Seseorang bisa samar-samar melihat cahaya merah menyala di dalamnya. Seperti mata iblis. Itu menyebabkan ketakutan pada mereka yang telah melihatnya. Begitu banyak semut, cahaya merah menyapu sosok manusia yang memenuhi langit. Segera setelah itu, suara menyeramkan muncul dari kabut hitam. Detik berikutnya, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya cahaya tiba-tiba keluar. Cici, sinar hitam cahaya dengan cepat menembus beberapa orang yang tidak bisa mengelak. Selanjutnya, semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan tubuh orang-orang yang dipukul mulai berangsur-angsur layu. Pada akhirnya, bahkan tulang mereka tidak tersisa saat mereka berubah menjadi abu dan tersebar. Seluruh langit segera menjadi kacau. Ekspresi terkejut melonjak di wajah semua orang. Cepat pergi, Lindung menghirup udara dalam dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Makhluk tak dikenal yang bertahan sejak zaman kuno ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka cocokkan. Yang tertinggal hanya akan mirip dengan mencari kematian mereka sendiri. Ying Xiao, Xiao dan yang lainnya dengan cepat mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka juga bisa merasakan bahaya yang kaya dari makhluk kabut hitam. Lindung dan sisanya dengan cepat menarik kembali. Banyak sinar hitam mengalir melewati mereka. Tak satu pun dari mereka yang terkena itu bisa menahannya dan langsung menjadi abu. Untuk sesaat, abu melayang di atas langit. Tampak seperti badai kelabu. Lindong berdiri di belakang kelompok. Matanya sangat waspada saat mereka melihat sinar hitam yang melesat dari segala arah. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut pada saat berikutnya. Sinar hitam cahaya akhirnya menemukan target dan menembak dengan eksplosif ke arah mereka. Mata Lindong berubah serius dan tidak menentu saat dia melihat sinar hitam yang melesat ke arah mereka ini, karena bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan yang mengandung energi yang sangat misterius. Namun, terlepas dari seberapa tidak pasti yang dia rasakan saat ini, dia tidak bisa mundur. Ini karena Kintan, Ying Huan, Huan dan yang lainnya ada di belakangnya. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat Yuan Power yang megah melonjak, namun... Dia baru saja akan campur tangan dan memblokir sinar hitam ketika sesosok berdiri di depannya terlebih dahulu. Ponytail hitam legam milik Ying huan, -huan. Kamu, Lin Dong jelas sangat terkejut dengan tindakan Ying huan, huan Dia baru saja akan mencaci makinya ketika yang terakhir menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu tidak bisa memblokir serangan itu. Setelah mendengar ini, Lin Dong terkejut. Itu bukan karena kata-kata. Tetapi jejak tambahan dari es sedingin es tulang yang hadir dalam suara Ying Huan-Huan. Dinginnya ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh diri aslinya. Swoosh, sinar hitam tiba seperti kilat. Sementara warna biru dingin berangsur-angsur keluar dari mata besar Ying Huan-Huan. Di belakangnya, lindung menyaksikan rambut hitam legamnya mulai menunjukkan tanda-tanda membiru. Mata lindung menjadi fokus pada saat ini. Segera setelah itu. Dia mengepalkan tangannya saat batang pohon hitam melintas dan muncul. Jelas, dia berencana untuk segera mengambil tindakan jika terjadi kesalahan. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk peduli apakah dia bisa memblokir sinar hitam yang aneh. Desir, sinar hitam akhirnya bergegas di saat berikutnya. Akhirnya, itu mengeluarkan riak kematian di depan mata Lindong dan yang lainnya. Ku. Sepersekian detik sebelum sinar hitam bisa menyerang Ying Huan-Huan. Sosok manusia berjubah merah yang duduk di lava di gunung di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya berkedip dalam di dalam mata itu. Ice, Master, Sosok manusia berjubah merah mengangkat kepalanya. Matanya melihat melalui ruang sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ying Huan-Huan. Suara yang sangat kabur dan serak yang dipenuhi dengan rasa kuno perlahan bergema keluar. Bersambung.